So <suss dando> okay. Anu udah anti kacamata, anu juga nukacamata kau Empat liter mar, tiba-tiba sih. Bahas lompur loh, tiba-tiba sih. Belair gila, Wanu. Nyapa kui? Hitungian apa Apoi? Ngemang ini arah pelakas jawaku. Nyapa? Arah tolakasin lah, yeh. Arah tak tolakasin lah. Nah. Usah mudan, gak bahaya tak? Apa aneh sebahaya? Tidak usah mutan, kau yang ini nak giling. Cukup. Nah. Nah, pokok keyakinan, maksudnya pak. Angker aku yakin menulis. Coba kau ya, udan barang menunggu ini rasa masalah oleh aku dong masjid ini. Lele mana tuh wong wong yuk ya, kesuwen. Oh coba kau yakin kamu menunggu yang tidak popo saja nilai aku. Piye? Terus menunggu ceramu sama Pak Aewonge? Ya, fuchah fuchah lamas gue. Yo ya, pokoknya kerja cerah masalah aku. Aku ini tidak masalah harus ya, fuchah lamas tidak popo aku. cuma ya semua bisa Same, orang sesuai dengan yang belajar. ya kesel lagi nonton. kan yang sekolah kalau calon ini, untuk bercanda marah ya Pakai maharaja, iya, Lempoh dewi, gak ada, beli paham, tapi lehulu. Iya, iya, gak kowe, Pasalnya lagi, yang kini habis tahun-tahunan, putus jus paham, kutunya. Rasanya tak marah, Lalu, kek, kek, teko, eh, ya? di, eh, teko, noh, anu tak tinggal mati di sisi ya. ayo, ngarepnya anti kek, bro anu sapi nih, anu mana, ya, tak terusnya, yang lagi, opoi, shopee, bisa coba, udah, udah, gih, gue ngaku di bengkak, cek, beli, set, gue umur, noh, gue lah, gue minta, gue mau lah, gue ngerap, gue ada sekolah, gue orang mau iki angin, lagi, belinya apa, tenaga gih. Yak, dek kegiatan Samsuk sama sekali. Mendungnya kayak mana? Tahu-tahu, tahu-tahu mendungnya bisa. Tiba-tiba nih ndak kegiatan ini gue malah beli jadi kayak Entah soal nongkrongan biar. Oh, leno. Nah, entah sana ya. Tadi Kak ya ini gue ini Aja soal anu. Ayo, yo yo. Salam lo no, ya, aku. ya Kan eh? lho. anak-anak mau Pak. Wis siap. Wis. Yo. Percanda ini kelewatan kayak gini lagi. temen aku gini lagi. Pemiannya ini ada mantel kong ini. teblok aune nah, angin gunung mah ya malah kayaknya kayaknya. Arang -arang, apa? Juneur, apa ini Apa Orang antar -antar piye, terus omayru, mani, apapun, guna, Eh. Cek tarok maju tak. Rumah ya. Ora ya. temu anu wae. Nggih Salah dong. ku pernah kejadian Neng urip kulan urip mudulor Apa singkau karep geng Kadang orang sewajarnya dulur Ono sing pisau ditompok Life is a choice ki Bener aja saja Hidup adalah pilihan Tapi nanti kembali saya dan yo Kan gak bisa milih hadir Di cepot cepatnya keluarga saya juga Uto wobi Berarti memang disitulah situlah ada Tuhan. Adi dilahirin keluarga yang seberanang ini Berarti adi memang ditugaskan paham ini ki. Sorone boleh duit koyo ini ki. Sorone Orang menikmati kok nyantai tapi tangga bicara ngeboleh. Si bokoe eh. Penting usaha diset yakin kafe usaha mesti ono. Oh, Asile, rakyat Kang Eling usaha gue kan tidak pernah mengkhianati hasil. Mereka yang perikanat itu memang wedok biasa nih. Kelahiran biasa berarti memang wimo wedok sing luruh sing bener. Awedah kan, mau perlu bersyukur, orang perlu gengsi, orang perlu bani madani awedah kan Ruliani. Mereka lagi turuti orang bakal <laughs> yang dipaksa pikir. Aku gak izin kau eh? ya? Apa, mampir, Oh, Ratonmu, aku gulai kali. Datonmu? Tegelasnya apa punya aku nyapu -nyapu nih, kau nih. Aku... Aku Dewi ini Datonmu ya, anjing kau nih. Aku tuh macak hmm. kau yang ini. Wallah. Gagal so. Lu jawaban dana HP. HPmu ndak tahu kau HPmu kayak di tengok mang. Gue yang ndak gue HP mang. Dua. Eh, ndak. Ya gue masalah ya.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 Rồi sao? Tao ra sao? Vâng, con ăn mì Kau ngendi kok emang? suluh musen, Pak. Heeh, jawabku. Ndak ceduk-ceduk. Ndak. Kayak enggak ketu wong. Hmm, diwo yo sawi. Lan lek buri buri. buri Hai, <laughs> kurang pas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aku hmm. Hmm, hmm. Akhirnya kan bunga-bunga terus, kalo kaya... nggak ga ya, denger-denger sama kelak nggih seng, nggih .Eh? tenda, wah ya nih Heh, ndak iso ini sama kelak nggih ngiseng nggih nggak perlu, loh nggih Nggak perlu, nggih tinggi perlu, berarti kau mau sekedar omongan-omongan biasa, ih, bia kau nggih niki, matiin loh. alus, biasa, Kuat tuh mm -hmm. semua. Oh, mm -hmm. apa ya? Oh, ini yang pas, ya. Gue caca. Gue mm cacah -hmm. Sing iki lagi usul Merapi. Mm -hmm. Ah, kuising paling. Sing paling. Eh, uh, menurut kuising paling. Uh, apa yuki, nah, nih, ya? Eh, Recommended. Sing paling recommended ya? Mm -hmm. Terus, kuising paling. Menurut sing paling. Derawasi, ya, Nungki. Canau, Hmm. Drawasi, nge -nur, nge -nur, nge -nur. Mm. Oh jangan pernah menuntut lelaki yang ingin kamu nikahi itu harus mapan. Bergoyoh, misalnya bodoh uang lanang-lanang, nuntut uang wetok sendiri rapi kutu perawan, emangnya bodoh sanggup? Martin dulu. Sing jelas kan tidak, tidak sanggup, atau? Oh, nih iya, mak. Ah, mak. Gui <laughs> Gui. Ngapal? duit kau loh. Eh? Ya. sih. Eh? Ya. Eh? Siap. Oke. Ngono. Eh iya. Doang lari, doang lembar, tawai itu jalan-jalan ya? ya Eh? ya? ini? Bol. loh kegiatan malam